I can't get it. Ah, I'm loo-loo. apa banget dah ono ya menang-menang anak 蛤 <t at you> <nostalgia> panjang dari kartre menge drop ini ya, ini strike terakhir guys ini strike terakhir ya kita tarik ya, dapat berapa oke ini ini dapat segini lumayan lah ya dan ini hasil memancing dari tadi ya sekitar 3 jam 4 jam uh, karena uh, ini gelombang udah dikuras jadi begitu ya nah kita saatnya ke ronde berikutnya ronde berikutnya ngapain ronde berikutnya kita memasak oke okay, hasil masih, masih. ini ya kusuh kusuh kusuh Sajam, sajam, sajam. oke okay. langsung aja kok berikutnya ya part berikutnya geleng-geleng kita proses langsung oke okay. kita bikin buruk-buruk ya kamu bikin angkotam supain halusnya paling, paling. paling lah, lah. Uh, adegan berbahaya ya. anak kecil harus didampingi orang tua, oke? Okay? tab. ini hasilnya. kita eksekusi dulu. kita dulu. dan kita papar eh loh soale soale soale waktu nevis sampai meneng berhubung dan berhebeng ada hubungan ada jerbebung jadi ya beginilah ya beginilah beginilah begitulah mudah betul yang mau solo silakan ya Ternyata -ternyata nah, ini kayaknya kurang, guys. hp jadi ini guys? Aduh, kita apa ini menune bakar apa? Ya. Di Jadi ini kita bikin urup buruknya ya. Ini kurang kita ambil lagi. Karena banyak ya. ya. kucing. Itu Mbak. Iya. Ya, an an kita cari ranting lagi ya, Beby. Ti. Apa sih yang lebih apa? Lima ini? 5 Sabar Belasak, selesai panen nih sedikit susah jalannya ya guys ya aduh no di gedengnya si, ya, ya. siapa ada merantai pada baliknya setiap nolak-nolak ngeri kita kita mau pakai pakai terus masih masih Okay. Ini lebih -be pawan ya aja Ini alang kadarnya ya Alang kadarnya Jadi kalau di udara kita itu bisa ngambil oh, uh, apa juga <laughs> Jadi teman-teman itu gak usah panik nih ya. Kita cukup petik kelapa ya 5 ya 5 kalau single orang ngerti Yang top aktif ya Jadi kalau single yang ngerti ya begini Hasilnya ya besti Yang ngeri ini game kalian cuman flat kok Ngurungnya Apalagi darah kok anu bocone rambut di apa-apa kebon deh sih taiwan iya tahun nih balik-balik mangan apa orang dikirim sih <Plato Ooo -hBS> deh <metain> apa mbak <pesif> Ya kan, ini kan konten. ya guys, ya, mau dimengerti lah ya, guys. Ini adalah belarat. It Itu sebelarang. Belarak-belarak. <sukur> uh. Meiji. Kita kan, nanti kita tusuk. <sukur> <sukur> Ini, semuanya ya. Yang penting ini kita. berapa? Ya, Oke, lanjut kita tusuk nanti. Sampai li apa? Kita cari yang buat Cut. Tapi jadi kita langsung aja itu mbangin. Uh, muruk guys, gila nih. Oh ya yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya biar makin jedor gitu ya. <laughs> Kesenggesan bestie. Kita mainnya sama-maket Domei peralan ini ya. Royal. Ke sini Jakarta kepengen ya? Jelas. Ke Jakarta, ayo merapit. Siapa eh. bay? Lah seger banget ya. katone siti <laughs> hmm. kasih banyu maning men luntung guys sudah ngomong ya tadi ya wan guys ini bukan ukurannya ya ukuran mah ini kotak mau ban mm nah hehehe ini aku mau mint up dia yang baru? tau aja amin loh. tadi ada rumah sama ini kok di kaya-kaya kok di gue kok sih sampai godong buding, ala kan gending lah panik pemilik channel subscribe, acarud tontonin tok naik lagi skip, kira wangi, ush, bokok ya, lepot-lepot pangan baik. Ure. Kure. boknikah pada cici. Tukut <laughs> ada, ada ditiru adegan sangat terpaya ini. <laughs> ini proses pembuatan sindik ya. Eh, uh. unclep pang mundur. Bismillah Mantap Joss Ini jadi ikannya jebrik-jebrik ya guys ya Karena anunya kurang jebrik jadi jebrik-jebrik gitu loh Ini kamu kayak gini, agak pandai, aku ini Alah, <laughs> shh Ya awas samplok ya itu pejuang edge itu apa Nah orang kalah coplok, apa Apaan banyak, kita lihat sambil ya guys ya. gila aduh. Ini es degan. orang tapi degan Tapi nasinya bersandingan banget. ya guys langsung ke sono ya guys ya habis itu. <tuk> sedang oh, halo oke okay, guys ini Godong gadul eh Godong, gadul. Godong Budin karo apa Kakung Sinane wis mateng hmm. jadi kita kita udahin ya kita buang banyu nih ditiriskan seperti panas guys temen posisinya lah <laughs> Nih susah Iya nunggu kamu. pemilik channel, jangan lupa ay. Orang ngerti. Orang Iya, lagi. Iya, apa Mati. Aja aja aja subscribe kata-kata. Ya, di-subscribe Ini hmm. udah jadi, udah matang. Mekang ucinan eh, mau cin atabang, atabang, abal. Cinnya lah kan. Hmm, gue gue dihoy meren. Radinya lah kan. Hmm, ya? tinggal bakar. Iya, iya, Ya udah. Ya, ya. Nanti tanyain jadi di Ini buat pemanggangan ya. Amis banget kan. Nih, hmm. Ya, ya udah. Sudah. Ya. Halo. Oke okay, kita jadi ini ngurubin yang ngerondek kedua part kedua ya Kita ngurubin geni Anda tau geni kalau nggak tau geni ya uh, apa ya api gitu ya api Cara orang Jawa ini geni ya Cara orang belajar negara ini geni geni geni geni kita geni Ini adalah pekerjaan Gitu Gitu okay, ya, Ini udah ya. merup, -merup. <laughs> hasil. Amin kalian Remeh jadi hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, Oke, okay. ini geninya udah gede, jadi kita langsung bakar aja ya. Uh, kita bakar ikan. Kecil tancing. <coughs> <hums> ya, siap. <sat, sat>. Siap. Jaga apinya. <sip> Jaga api. Aiy, mama juga tahu. Sh, kangen <Kakak> adik akur. <sip> Dicuci lagi, itulah. kita ikan asap jaga eh, gede eh. ngedekak. Oh iya, hai matang guys hai yakin hai hai, oke okay. jadi ini udah matang ya guys ya yang kepengen makan silakan merapat ya tapi berhubung dari berhebeng kurang matang kok Oke okay, thank you semuanya terima kasih aku buat cuci tangan dia eh oli empang enak tripod okay. okay. Ya, ini udah geseng, udah mateng. Yuk, saatnya kita santap. saatnya kita santap ya. piu piu piu piu piu piu Pengen balik kampung. Cus, <tus> om, itu apa? mas, mas ikan air, air apa? Ini masukin tiketnya. Masukin tiketnya. Masukin nih hier awo setengah mateng ge kita pakai sambel namanya oh, ya Allah bakul robah eh nasi pakai sambal sambal oke tapi baunya selamat makan semuanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke nak makan nih nak patin lagi Oke, apa gitu nih? Kalau enak banget ya enak banget ya Allah bakal lelaban ya hancur kok nikmat bengun <tif> bengun si kue balik yang kerja pele tuh cool. bingora iya tapi nggak apa ini makan after before ya ini durinya sih enggak nggak guys jadi kita harus berhati-hati ketika makan ikan mucair ya guys ya jangan terlalu ceplok ke enak <tif> Lolos bukan salah kita. Bukan yang jadi konten malah jadi di rumah sakit gitu. <laughs> <laughs> Tapi jangan ya Gaya, jangan ditiru. Kalau emang nggak baik, ambil sisi positifnya baik ya. Baik, Minum, Ini Enak banget enaknya orang lombok nggak hmm. usah udah jam segini kok suku, yes. berjuang, jadi, kita lah lo langsung kebiasa ini diperceuilan jadi jadi aku itu ngebersihin hmm. ini ya guys ya yuk recep apa pak ya, bu bawang kambing terasi cabe pastinya hmm. garam penyedap dikit yang penting pakai apa? pakai cinta. Bunda. Bunda. Oke ya guys ya. Cukup sekian konten kali ini. Ditunggu konten berikutnya dari channel Pancafebri Febri dan channel uh, R1370 ya. Akan ada gebrakan apa di video berikutnya? Tunggu dan jangan lupa subscribe. Kemudian jangan lupa share ke teman-temannya biar teman-temannya menonton apa yang telah kalian tonton. Mudah-mudahan teman-teman selalu Badai dalam lindungan di jauh kita dari segala marah bahayanya. Disehatkan ya. Dan tentunya jangan lupa tunggu notifikasi berikutnya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jangan Hmm. Ah, <tuk> <tuk> alhamdulillah. Pada saya. Iya. Yang